Pak, saya praktek olah nafas metode 3. Apakah metode ini menaikkan pH ya, Pak? Karena barusan saya cek 7,6. Biasanya 7 itu udah paling tinggi. Ah, Oke, okay. Saya belajar asal-usul teorinya dulu. ya, Atau mengenai pelajaran metode 3 ini. Gurunya adalah John Kabat zinn dari Masa Suset. Saya belajar dari seorang guru di Jakarta yang punya sertifikat internasional resmi sebagai coach ya sebagai mentor saya belajar selesai tapi nggak dapat sertifikat kalau mau sertifikat itu belajarnya mesti langsung di komunitas eh, di Amerika ya dan dan seminarnya banyak banget saya nggak sanggup tapi saya tanya sama misalnya guru saya gitu ya. Pak, saya boleh mengajarkan lagi ya ke orang lain? Oh, silakan justru. Ini gerakan kebaikan kok ya. Kalau Bapak Ibu tahu gerakan ekoenzim gitu ya dari Dr. Sukon di Thailand gitu ya. kan. Kan ekoenzim nggak boleh dijual gitu ya. Dan saya udah ngajari berapa ribu orang nih di Indonesia gitu ya, dalam hampir 50 WA grup sebelum saya giat di olah nafas ini saya giat di ekoenzim gitu ya. Orang belajar, tak kasih sampel gratis padahal saya beli molasnya beli gitu ya. Tapi memang nggak boleh dijual. Nah, sama juga ini kita boleh mengajarkan, ya, tapi harus menyebutkan sumbernya, yaitu dari John Capadson. Sumber si guru saya di Jakarta malah dia nggak mau disebut, Jadi, dia nggak mau terkenal orangnya baik. Saya murni bapak saya mengajari bapak aja, kalau bapak ajarin orang lain nggak apa-apa. Tapi sebut sumbernya ilmu ini dari mana, gitu ya, nggak boleh ngaku-ngaku menemukan. Nah, waktu saya belajar selama delapan minggu itu si saya itu enggak diajari soal saturasi dan pH yang di grup ini. Itu enggak beda, malah saya sebagai murid. Saya bilang, "Pak, ini enggak ada saturasi pH, enggak. Ya, kenapa saya belajar di tempat yang lain atau Wim Hof mengajarkan mengenai olah nafas itu menaikkan pH alkali tubuh dan kalau tubuh alkali kanker mati, tubuh alkali itu kondisi ideal untuk regenerasi sel gitu ya kita nggak fokus di situ karena gitu lalu gini itu sejak-sejak minggu pertama akhirnya saya bilang begini Pak nanti saya lapor aja ya pokoknya sebelum mulai kelas saya akan cek PH saya saya juga sekaligah akan pasang saturasi nanti begitu selesai saya laporan oh ya boleh Pak silahkan bajarot gitu lalu saya lapor nih PH saya sekian setelah tujuh gitu ya begitu selesai malah akhirnya dia nanya ya apa-apa nya Pak Cukup uh, pas keren gitu ya. Tapi tetap aja gak disarankan beli pH meter atau saturasi, gitu. karena emang fokus pada rasa, pada perasaan, pada sisi psikologis. Tapi ini menaikkan apa enggak? Menaikkan, menaikkan. Demikian juga kemarin saya ketemu orang yang kanker. Ini dasar banget ya, yang oh, mungkin di grup di grup olah nafas saya enggak post ya, karena emang ya eh, jujur itu kesaksian di sebuah acara eh, channel saya yang ada unsur agama gitu ya. Tapi kalau saya buang agamanya, maka dia bercerita tuh begini. Ya, kanker stadium 2. Dia ke Penang untuk kemo sampai 32 kali dan radi kemonya 6 kali atau 6 kali, radiasinya 16 kali. Itu sembuh dua tahun kambuh lagi. Saya ingat saya dia kan ke Singapura ya, untuk kemo lebih kalau rekomendasi 6 itu kayak 12 siklus, lalu radiasinya juga lebih lama lagi. Dua tahun kambuh lagi. Dan untuk dua kali kemo itu, itu sudah miliaran. Karena saya tahu juga dari teman yang lain, ke Singapura itu bisa sampai dua miliar. Dua tahun kambuh lagi. Dan dia bilang, aku saya capek Pak Jarot. Kemo itu, aduh, tubuh kayak dibakar, badan-badan kosong -badan semuanya, bibir pecah-pecah, rambut jadi gundul. Saya capek, udah gak, udah nggak sanggup untuk bakal kemo lagi. Gitu. Tapi saya dinyatakan kanker stadium empat tapi udah kemo tiga kali, udah capek, juga capek bayarnya udah miliaran. Akhirnya dia mengambil keputusan radikal. Ya, dia berani keputusan tidak kemo. Kalau Tuhan mau panggil saya, ya sudah panggil saja. Tapi juga bukan tanpa usaha. Dia ngambil diet pola makan untuk orang cancer. ya, seperti orang vegan kalau gampangnya begitu. Jadi nggak makan daging sama sekali. Makanya hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan olah nafas itu yang waktu dia cerita itu saya nggak tahu kalau dia lakukan hal itu Uy, sampai saya kaget saya nafas, gitu. terus ini udah tiga tahun dan saya kemarin dia bilang dia cek ke lab tubuhnya bersih dari kanker lalu saya kirim ke dia nih nih lihat ya videonya dokter di Jerman ya yang dia berkata bahwa Kemo itu kalau ini ada kanker di paru, kepanjat darah yang dibunuh kanker yang di darah. Tapi cancer itu sel DNA kanker itu sebenarnya ada di mana mana dalam darah. Kalau mau menghentikan kanker, ya tubuh harus alkali. Kalau tubuh alkali tiga bulan kankernya mati. Kontak kasih video itu, oh dia senang banget. Berarti saya akan olah nafas seumur hidup pak supaya kanker saya nggak kabul lagi. Saya bilang kamu pasti nggak kabul lagi selama kanker apa kamu pH-nya tujuh, gitu ya. Nah, tapi dalam pelatihan pelatihan olah nafas, atau saya sebagai pelatih tidak boleh menyatakan bahwa ini menyembuhkan kanker ya. Itu nanti bisa disalahkan sama ide atau dokter, gitu ya, karena ini tidak boleh sebagai obat. Tapi alkali membunuh kanker ada referensinya gitu ya orang olah nafas sembuh ada kesaksiannya tapi tetap tidak boleh menyatakan diri bahwa ini obat kanker obat diabetes maka saya juga katakan yang pasti aja yang pasti apa yang pasti PH nya naik jadi mau olah nafas metode apa saja PH nya naik saturasi naik maka walaupun saya ikut kelas yang metode tim John Kabat ini enggak ada diajar ajarin soal PH dan saturasi saya tetap suruh peserta beli pH meter, beli oksimeter. Kenapa? Saudara bisa melihat sendiri bahwa pH-nya naik, saturasinya naik. Jadi memang olah nafas termasuk yang teman saya yang kemarin kesaksian di channel saya yang channel yang lain lagi. Karena saya memisahkan ada channel yang olah nafas ini dalam channel inspirasi carot incarako. Ya, ini YouTube udah lama sebenarnya tahun 2009 saya berbicara inspirasi ya tentang New York, tentang Turki, saya pergi ke Turki dan saya ngomong soal Turki, saya pergi ke Papua dan saya bicara soal Papua, saya pergi ke New York, saya di syuting depan Patung Liberty dan saya ngomong soal Patung Liberty itu program dari channel inspirasi Jarod bicara Nah sekarang saya isi dengan program-program ini ya olah nafas ini. Nah di channel yang lain tadi itu yang bersaksi soal olah nafas itu dan dia sakit kanker stadium 4 ya. dan itu dia sembuh dan itu juga karena olah nafas metode yang sedikit berbeda lagi <tạk> tapi mirip yang sebenarnya kita ajarkan ini gitu ya itu eh, karena memang beda guru gitu ya itu sembuh itu kenapa karena, karena alkali jadi kalau ditanya saya berani menjawab dengan yakin Apakah metode yang ini menaikkan PH ini sambil nanya sambil ber bersaksi semua orang ini ya Ibu Ratna ya. Saya cek barusan 7,6. Biasanya 7 ya. Ya itulah. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau tadi sebelumnya cek berapa, sesudah berapa, maka olah nafas itu boleh garansi menaikkan pH, menaikkan saturasi. Kalau menyembuhkan itu saya tidak garansi tapi itu berdampak. Ya, seperti pada pembukaan sesi pertama, walaupun cuma satu lembar kan saya ngajari regenerasi sel. Regenerasi sel itu butuh kondisi. pH ideal ya kan, saturasi. Butuh deep sleep kita belum pelajari, butuh asam amino kita belum pelajari, butuh enzim-enzim yang kalau tubuh kita produksi kurang bisa dibantu produksi oleh probiotik, kita belum pelajari. Nah, saya berharap dengan segala kondisi yang akan menciptakan regenerasi sel itu kan kita ciptakan lewat usaha kita gitu ya. Tuhan memberikan hukum uap air menguap kumpul di uang langit, jadi hujan itu kan hukum alam hukum alam itu dari Tuhan juga hukum regenerasi dari regenerasi dari Tuhan juga bagian kita adalah menyediakan kondisi itu kan gitu kan regenerasi terjadi ternyata waktu tidur jam segini nanti kita akan belajar soal tidur ya kita berusaha untuk tidur pada jamnya tidur <gülüyor> itu om ayrama tuh nyanyi lagu ya kan begadang jangan begadang <gülüyor> gitu kan <gülüyor> karena begadang itu ternyata membuat Hormon-hormon racun diproduksi. Nanti kita belajar juga soal tidur. Nah, harapan saya nih dengan memberikan ilmu yang lebih lengkap, cuma bukan hanya olah nafas stop, nah begitu ya. Apalagi cuma satu metode, dua metode, enggak. Apapun yang saya ketahui, saya mau bagikan secara cuma-cuma. Ya dengan harapan ini menjadikan kondisi bapak ibu memasuki kondisi untuk tercapainya regenerasi sel dan regenerasi sel itu yang membawa pada kesembuhan, gitu ya.